Welcome back to my channel. Kembali lagi sama gue di sini. Yang pasti di sini gue bermain di gates of Olympus ya. Kita langsung hajar aja. Dan di sini gue uh, kebetulan bawa modal race aja nih 39.000 dan ya gue spin di bet 6.000 DC aktif. Hmm, kasih slotnya dulu uus uh, cakep banget nih kalau 6-nya turun. Dan pasti uh, pecahannya juga lumayan ya. sekali lagi. Oke okay. Untuk pemanasan terlebih dahulu ya Kita main santui-santui aja Dan pastinya di sini gue bakal sharing-sharing ke kalian Gue bakal berbagi ke kalian tentang informasi slot gacornya Jadi gak usah khawatir Ya disini gue bakal ngasih tips dan triknya nih Mengenai info slot gacor hari ini Pola slot gacor hari ini Dan juga bocoran slot gacor hari ini Ya. Jadi simak simak terus videonya. Jangan di skip-skip. Oke, mantap banget dapat subscribe ya. Nice. Kita lihat isi ya. Mudah-mudahan hasilnya tidak mengecewakan. Ya pokoknya kalian simak terus aja, jangan di skip biar gak ketinggalan info-info dari gue di sini. Kasih suara dulu cakep. Ya. dan Sambil kita lanjutkan di sini, gue juga uh, mau ngasih gosoran untuk situs slot gacornya kepada kalian. para semua temannya ya. Yeah. Ya, yeah, kalian juga nggak salah pilih situs ya, yeah, gue. Uh, rekomendasi situs ini yang pasti aman dan terpercaya. Ya, yeah. di sini gue bermain di lollipop 138. Gajah makan permen gacor Ya, yeah. oke. Okay. Jadi buat kalian para soltermania ya yang mau main, yang mau join langsung aja merapat ke channel gue. Untuk link gacornya gue akan taruh di kolom komentar ya sayang ya. Oke, okay, uh, mungkin uh, sinyalnya juga kurang bagus ya, tapi nggak apa-apa kita lanjutin aja. Karena memang ya kebetulan si waifu itu juga lagi sedikit ya bermasalah gitu ya jadi ya Oke okay lah ya dan buat kalian para watermania ya, yang ada di sana yang ada di luar sana juga yang lagi nontonin video gue pastinya jangan lupa untuk dibantu supportnya di like komen dan di subscribe ya sayangnya aduh mantep banget di dikasih nih dia auto cuan ya sayang sayangnya 268.000 dan total yang gue dapatin 590.000 dong mantep banget ya Gila sih gue juga nggak salah pilih tempat bermain yang pasti di lollipop 138 karena memang aduh ngasih cuanya juga nggak kurang kurang ya bukan kali kali juga jadi ya situs ini gue rekomen buat para slotermania di luaran sana ya. Oke okay, di sini gue lanjutkan lagi untuk sepin-sepin selanjutnya di turbo 20 kali dan di sini gue coba main di bet 12.500 ya mudah-mudahan sih hasilnya juga uh, memuaskan ya dan gue yakin lah ya uh, walaupun gue nggak bisa dapetin JPJP-nya ya tapi gue bakal wedek di game kali ini ya pokoknya gue yakin karena dari awal pun udah uh, dikasih profit gitu oke okay, sembari kita nyocol-nyocol jangan lupa kopi-kopi dan sebat-sebatnya ya biar lebih nikmat juga dan pastinya gue juga mau ngasih tahu karena memang di sini gue main di RTP tinggi di kisaran 90% ke atas ya. Jadi buat kalian yang mau main jangan lupa untuk cek dulu untuk RTP-nya ya biar kalian juga nggak uh, salah game ya nggak salah main game dan pasti kalau kita main di RTP tinggi itu untuk dapetin cuannya juga semakin tinggi ya sayang ya. Oke. Okay. Kita gaskan-gaskan dulu aja main santuy, karena memang tujuan awal gue di sini ya. Gue selain cari cuan tambahan, gue juga hanya untuk hiburan-hiburan si aja. Sama aja ke kalian, gue harap kalian pun juga seperti itu. Boleh kalian bermain untuk cari cuan tambahan, tapi kalian juga harus ingat. Ya, jangan pernah jadikan game ini untuk pendapatan utama kalian, ya sayang. Ya, karena memang sekedarnya aja, ini hanya untuk hiburan atau cari selingan-selingan aja, gitu ya. Jadi, nggak usah terlalu uh, serius, ya. Kita santai aja, dan pastikan gunakan uang bebas. Jangan pernah gunakan uang Bapak kalian untuk bermain, ya sayang. Ya, oke, seperti biasa. Kita nyantai dulu aja sambil kita pantau dulu si usnya ya. Semoga nggak pelit-pelit cuan. Nah tentunya buat kalian uh, di sini yang nonton ya, semoga info gue bermanfaat dan bisa membantu kalian juga untuk dapetin cuan-cuan tambahannya di lollipop 138 ya. Oke. Okay yang pasti nggak usah terlalu nafsu juga mainnya, nggak usah terlalu uh, apa ya terbawa hawa nafsu ya, nggak usah terlalu terbawa emosi juga karena takutnya nanti malah lebih cepat rungkat ya makanya kita mainlah sesuai feeling ya balik lagi juga sih yang namanya permainan kan kita nggak tahu ya untuk hasilnya juga dan pasti ada menang kalahnya dan ya kalian tahulah ya untuk uh, resiko-resikonya Oke okay, di bet ini kita dapetin uh, free spin ya di peternak kali ini coba coba lihat yang pasti gue juga enggak muluk-muluk untuk dapetin JP yang besar tapi ya gue harap gue bisa WD kali ini Start dulu cakep kali empatnya turun basic dan pecahnya juga aduh mantap banget ya 26 ribu dong Oke okay. okay pokoknya kalian jangan lupa untuk super selalu channel gue di like, comment, dan subscribe di share-share ke -share banyaknya biar channel gue juga makin berkembang dan maju oke okay? paling penting lagi jangan lupa untuk aktifin notifikasi loncengnya agar kalian gak ketinggalan info-info terbaru dari gue setiap harinya ya karena setiap hari gue bakalan update tentang info-info apapun itu ya yang berhubungan dengan spot gacor ya pokoknya kalian jangan sampai ketinggalan oke okay, mantep banget ya 591 di sini yang gue dapatkan Ini gue nggak tahu ya gue bakal dapetin berapa yang pasti kalau misalkan memang di sini gue dikasih cuan-cuannya gue langsung sikat aja ya dan untuk kalian semuanya semangat terus campurnya semoga kalian bisa dapetin kemenangan yang besar tentunya dapetin cuan-cuan yang banyak ya oke. Okay gas dulu topnya aduh, aduh mantep banget ini Oke okay, pastinya sebelum gue akhiri game ini gue ada sedikit untuk kalian ke mollipot beli permen cakep jangan lupa get komen ya semuanya di lolipop 38 ya pokoknya kalian buktiin sendiri biar kalian tahu gimana gacornya lolipop 138 ya dan tentunya thank you, thank you buat semuanya yang sudah ada di sini nemenin gue dari awal sampai akhir Aduh, gila si aku dulu dong sayang ya Memang bukan kaleng-kaleng ini sih, terus emang the best Dapat pastinya yang sudah join juga di waktu 38 ya, Pokoknya pantang menyerah Dan di sini gue udah dapetin cuan yang lumayan banget, bukan lumayan lagi nih, banget banget ya karena memang uh, gue cuma bawa modal tiga ribuan aja dan di sini udah dapetin kesempatan menang yang pasti gue ajin pamit undur diri sampai jumpa bye